Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 7 hingga 13 September 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp12,19 per kilo menjadi Rp2,529,14 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun RP1, 965, 61 per kilo. sawit umur 4 tahun RP2, 149, 50 per kilo, sawit umur 5 tahun RP2, 268, 57 per kilo, sawit umur 6 tahun RP2, 332, 34 per kilo, sawit umur 7 tahun RP2, 355, 94 per kilo sawit umur 8 tahun rp2 416 31 per kilo sementara sawit umur 9 tahun rp2 464 00 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun rp2 529 14 per kilo sawit umur 21 tahun rp2 523 28 per kilo dan sawit umur 22 tahun rp2 488 20 per kilo sawit umur 23 tahun RP2, 462, 14 per kilo, sawit umur 24 tahun RP2, 375, 95 per kilo, dan sawit umur 25 tahun RP2, 298, 78 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan rp 10.983. 66 per kilo dan harga kernel rp 38 per kilo dengan indeks K91,25 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 8 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.